masih serba ori kehidupan ya di tenang adem desa, desa mana Madura. Madura mana Madura pelosok namanya kampungnya kurang tahu aku hmm ini ternyata desa. Anda